dan tampilannya seperti ini kemudian untuk wallpaper yang ditayangkannya sendiri biasanya itu berisi informasi atau berita yang ketika kita klik maka akan diarahkan ke situs glance seperti ini nah mungkin untuk fitur glance ini sendiri bertujuan agar tampilan bisa berubah-ubah secara otomatis teman-teman tetapi terkadang kita merasa terganggu apalagi kalau misalkan ada iklan seperti ini yang muncul nah lalu bagaimana cara mengatasinya Pertama, kita masuk dulu pada bagian pengaturan seperti ini. Kemudian, di pengaturan ini, kita pilih tampilan. Lalu, pada tampilan ini, kita pilih layar kunci yang ada di bawah seperti ini. Dan di sini, kita pilih "glance" untuk Realme. Nah, kita langsung klik saja seperti ini. Dan di sini ada tulisan "nyalakan". Nah, ini kita nonaktifkan saja, teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, secara otomatis fitur "glance" itu akan hilang dari lock screen kita. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung klik kembali saja, dan kita bisa mencobanya apakah "glance" itu masih ada atau tidak. Nah, oke, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.